Menjawab okay, dari pertanyaan dari ayah, dari teman -teman sini, itu dikarenakan ya. Apa oktan yang dimiliki, seperti penjelasan saya tadi, semakin besar nilai oktan yang dimiliki, maka semakin tinggi nilai oktan yang dimiliki, maka semakin tinggi juga kualitas sosial yang akan dihasilkan. Nah, maka dari itu, kenapa jumlah X yang paling sedikit, karena pertama juga memiliki kualitas yang paling baik dari antara uh, pemiru, petawan, dan juga petang.